Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل Berjumpa lagi dengan saya Lam di sini di al Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah saya ini ada robot pengikut cahaya yang belum rampung 100%. Atau robot pencari cahaya. Nanti ini yang akan menyelesaikan adalah siswa di al Jaya di bidang robotika kelas 4 atau 3 SD seperti itu Cuma mereka tidak Merangkai ini Hanya menyambung bagian-bagian Saklar dan motornya Dan baterainya juga seperti itu Oke teman-teman Bagaimana rangkaiannya Dan bagaimana uh, Jalannya robot ini Kita lihat bersama-sama Nanti rangkaiannya akan saya bahas detail InsyaAllah Baik Teman-teman sebelum kita lanjut ke proses merangkai uh, Di sini kami akan uh, membagikan Teman-teman bisa screenshot Atau dulu di Google banyak Ini rangkaian robot pencari cahaya uh, Komponennya ada motor DC dua Kemudian sensor cahaya yaitu dari fotodioda dioda Semuanya 2, saklar satu Kemudian lagi baterai 2 ya terpot LED indikator resistor dan penguatnya itu di transistor uh, di sini digambar tip31 tapi di robotnya tadi kami menggunakan uh, bd139 sama-sama uh, NPN seperti itu yang penting kaki-kakinya tepat teman-teman ya ini prinsipnya adalah Uh, sensor kanan mengontrol motor kiri sensor kiri mengotor, mengontrol motor kanan seperti itu Oke okay. uh, ada sedikit perbedaan antara LED uh, ultra bright dan LED sensor seperti itu uh, kalau fotodioda itu biasanya di dalamnya ada kotaknya warna hitam, kalau dilihat dari depannya seperti itu, kemudian kalau yang biasa itu hanya seperti ada filamin seperti itu dan kaki-kakinya juga ada sedikit perbedaan oke okay. ya, sebelah kiri ini adalah uh, kiri atas itu adalah led biasa kalau yang sebelah bawah oke teman-teman gambarnya saya perkecil ya led saya ulangi led yang atas itu led 5mm kalau yang bawah 5mm juga tapi putur dioda tanda pandahnya terbalik teman-teman ya kalau yang putur dioda itu arahnya ke dalam katoda anodanya juga terbalik seperti itu nanti teman-temannya juga masangnya harus menyesuaikan dengan gambar yang ada di sini. Oke, okay, kemudian potensio ya, potensionya atau trimpot, trimmer potensiometer itu dari 10 sampai 50k bisa, teman-teman. Tanpa ini pun sebetulnya bisa kasih 1k atau 10k seperti itu. Oke, okay, kemudian uh, ini di apa pemasangan indikatornya. Indikatornya itu pakai LED yang biasa juga bisa. Oke, lanjut ke proses perakitan. Nah, kami di sini menggunakan komponen apa? komponen atau robot yang sudah jadi cuma rusak seperti itu. emang Nah, itu ada kotak hitamnya ya, LED fotodioda itu di dalamnya. Dan ini akan kami oprek, akan kami lepas dulu. Nah, ini motor disinya, rodanya pakai manik-manik. Kita akan lepas dulu ya, lepas dulu led fotodiodanya. Ya, fotodiodanya dipah dulu. Tapi uh, kemungkinan selain apa, selain fotodiodanya, transistornya sepertinya rusak. Tapi tidak tahu lagi sih, kita cek aja nanti oke okay, lepas satu-satu setelah itu dipasang yang baru teman-teman oke okay, ya yang baru yang kemudian uh, dirapikan seperti itu oke okay. nah, ini yang baru pelan-pelan saja yang penting terpasang teman-teman oke okay ini agak susah nyodernya karena memang uh, sudah ini ya sudah agak karatan seperti itu oke okay. tapi alhamdulillah masih bisa disolder teman-teman oke okay. pelan-pelan saja nah itu kita cek di tripodnya oke okay. biasanya ke nasional matahari dalam kondisi begini motor disinya motor nih ganti baterai dulu ya karena ini sudah lama sekali baterai ini ganti baterai oke dicoba-coba dulu tidak ya, diputar-putar nya cek dulu takutnya ada yang putus ya yang penting teman-teman uh, gambar rangkaiannya itu betul-betul diperhatikan ya oke setelah ini kami akan menggunakan hp cahaya dari hp ya ternyata berputar teman-teman kanan kirinya berputar semua wah ada yang putus disolder lagi kanan kirinya jangan lupa disolder diperhatikan oke nah bagian bagian ringan-ringannya nanti akan kami berikan ke peserta didik kami karena ini nah ini sudah dilem sama Mas Haikal namanya peserta didik robotika di Alkoholam Jaya dilem kemudian yang ada yang kalau ada yang lepas akan disolder sama Mas Haikal seperti itu oke okay. karena Mas Haikal ini kelas empat kalau salah ini materinya SMP tapi, sebagai bonus di pembelajaran atau nah, itu dilem tembak. Oke, teman-teman, saatnya menguji coba. Ya, ini sudah di uh, meja. Ya, masakan menggunakan setir sorot, diarahkan ke sensornya. Ya, seperti itu. Nah, itu berjalan, ya, teman-teman. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, itu instruksi dari kami diarahkan ke sensor fotodiodanya. Nah, itu kalau kalau anunya seimbang cahayanya maka dia akan lurus seperti itu. Ya. Oke, ini di lantai ya. Kurang ngenak ke sensornya. Kurang pas ke sensornya. Oke. Okay. Kalau kalau pas di tengah-tengah nanti jalannya lurus, teman-teman. Kalau untuk belok ya tinggal arahkan ke kanan. Kalau mau belok kiri arahkan ke kiri. Nah, itu. Nah, itu. Oke okay, ya, teman-teman Eh -teman, ya. uh, demikianlah uh, pembuatan robot pencari cahaya dari kami semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman uh, semua seperti itu oke okay. terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh